Oke okay, sobat semua selamat datang di channel AA kali ini AA akan membuat resep nasi goreng bandung praktis pasti lezat coy. Nah ini bahan bahannya pertama irisan bawang merah nah, ada irisan bawang putih nah, ada cabe setan. Ini si hijau menggugah selera. pete ya, untuk bumbunya ada Masako rasa ayam. Selanjutnya ada merica, merica bubuk ya. Garam, nah, saus tomat, sama saus pedas. Tak lupa kecapnya. nasi untuk nasi goreng biar nasi gorengnya bagus teksturnya enak harus yang keras jangan yang lembek kalau jangan lembek nanti kurang maksimal ya oke langsung aja kita masak ikutin warna warnanya wuuu menggugah selera hmm tidak pas. bagi yang suka penyedap rasa silahkan pakai ya kalau saya biasanya emang pakai guys ini udah enak nih sudah gurih Oke, selanjutnya Sudah matang satu-satuan nih Hmm, nah, Oke, matikan dulu Hmm nasi goreng apa telur uh, dadar sama timun lagi kita suka dilakukan wih, uh, makhluk choice hmm. oke okay. ini ada telurnya hmm tinggal kita tambahkan sayurnya, timun sama tomat kita tambahkan timun, ya, bagi yang suka. Ya, kasih tomat boleh. Uh, mantep, kasih Oke, ini kita kasih tomat, ya. Dari saya, untuk resep-resep selanjutnya, ya.